Jadikan ibumu seperti raja, maka Allah akan membuat rezeki engkau seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di uh, WA. Kalau mau rezekimu seperti raja, buat ibumu seperti raja. Ada seorang ibu menangis datang ke rumah anaknya. nak minjam uang 100 ribu, mama mau buka puasa. Apa kata si anak? Sebentar ya, ma, kutanya istriku dulu. 9 bulan 10 hari kau numpang di perutnya, meregang nyawa dia melahirkan engkau, tiba-tiba dia minta seratus ribu, kau katakan kau tanya istrimu, betul-betul kau anggota persatuan suami takut istri, perempuan mesti berkata, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya, surga di bawah tapak kakinya kau urus tapak kakinya kau dapati surga di sana ini orang kenapa rezekinya melimpah ruah dibangunkannya masjid untuk ibunya adakah kau bangunkan rumah kecil untuk dia? jangankan rumah kecil rumah-rumahan pun tidak pernah kau buatkan untuk dia bagaimana Allah mau membangunkan istana untuk engkau? Ya Rasulullah izinkan aku mati syahid aku mau perang apa kata Nabi? ala kamen umid? ibumu masih hidup? Ada ibu di rumah? Ya, ilzamrijlai jannah. Urus tapak kakinya, kau di surga di sana. Kalau tapak kakinya saja kau urus kau dapat surga, apalagi kepalanya. Apalagi bajunya. Ini orang bukan mengurus tapak kakinya, masjid besar dia bangunkan atas nama ibunya. Pantas dia dimuliakan hari ini, melimpah ruah Ustadz Somad. Belum pernah di daerah ini orang sebanyak ini yang mengumpulkan ini bukan panitia, yang mengumpulkan ini bukan akbar. Hari ini zaman ini yang paling susah adalah mengumpulkan orang. Diundang artis dangdut pakai rok pendek orang tetap juga nggak ngumpul. Dibagikan sembako beras-beras tetap juga orang nggak datang. Tapi malam ini melimpah ruah orang datang sampai dikerahkan 100 personel kepolisian sampai keamanan kedamaian luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha membuat dalam rangka bulan sawal open house orang enggak datang makanan melimpah ruah orang enggak datang kenapa tertutup pintu hati orang tapi malam ini law am faktama <tutup> fil jami'an andai kau sedekahkan semua hartamu ma laftabaina qulubihim kau tak dapat mendatangkan orang seramai ini siapa yang mendatangkan mereka Allah la haula illa billah malam ini Allah ingin menunjukkan kalau kau muliakan ibumu rezekimu melimpah ruah kalau kau muliakan ibumu maka Allah akan mengenang engkau walaupun kau sudah meninggal dunia bapak ibu, ibu luar biasa oleh sebab itu maka saya selalu menyebut ibu banyak jamaah yang nanya kenapa Ustaz selalu menyebut ibu bapak, karena Nabi mengatakan ummuka siapa lagi ya Rasulullah, ummuka siapa lagi ya Rasulullah, ummuka kenapa ibu dapat tiga kenapa kami yang laki-laki ini cuma dapat satu karena ibu melakukan tiga ibu mengandung ibu menyusukan, ibu melahirkan siapa yang mau merasakan yang tiga, coba yang tiga mengandung, laki-laki yang ingin mengandung pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari siapa yang mau merasakan melahirkan, beli mangga telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat siapa yang mau merasakan menyusukan anak, yang punya anak kecil letakkan, coba tes, mau nggak dia nyusu? ustaz udah ngetes saya udah pernah anak saya kecil, saya pegang, saya terus nyusu dia tahu, ini bukan punya dia artinya apa? bahwa kita tidak bisa melakukan yang tiga makanya Nabi berkata abukah, bapak mohonnya dapat sekali saja betapa kita hina ada orang-orang yang masuk surga bukan karena amalnya tapi karena doa ibunya ya Allah nanti kalau aku masuk surga kira-kira aku masuk surga dengan siapa? ya Allah kata Nabi Musa alaihissalam apa kata Allah engkau akan masuk surga dengan pedagang jual daging di pasar wah masa masuk surga sama tukang daging enggak level ini dia lihat di pasar mana tukang dagingnya itu waduh gayanya enggak meyakinkan tapi rasanya enggak mungkin Allah taala inna la tukhliful miat Ikuti ini tukang daging sampai pulang ke rumah sampai di rumah dia masak daging dia potong halus-halus setelah itu dimasukkan diberikan daun seledri segala macam setelah itu dia masak setelah itu dia suapkan ke ibunya makan ma makan ma makan, makan setelah makan ibunya berdoa ya Allah masukkan anakku ke surga bersama Musa Alaihissalam ternyata orang masuk surga karena doa ibu pernahkah engkau masakkan untuk ibumu jangan-jangan masakan ibumu yang kau habiskan Ibu doakan anak-anakmu. Pernahkah ibu berdoa selesai makan? Ya Allah masukkan anakku ke dalam surga bersama Habib bersama kakek mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ibu luar biasa. Doa ibulah yang membuat kita berkumpul hari ini. Walaupun yang diperingati bapak tapi ternyata bapak yang berbakti kepada ibunya. Pelajaran. Ternyata ada satu dosa yang kau lakukan akan dapat di dunia di akhirat tapi ada dosa yang di akhirat saja pezina mungkin di dunia senang di akhirat baru dapat pecandu narkoba mungkin di dunia kaya di akhirat baru dapat tapi orang yang durhaka pada orang tua di dunia dapat di akhirat dapat hati-hati yang durhaka pada orang tua anaknya akan durhaka juga tapi yang berbakti kepada orang tua anaknya berbakti juga berbakti kepada almarhumah ibunya meninggal dunia hari ini anaknya membuatkan bakti yang sama haul diundang semua. Ustaz sama, kami tidak banyak berkeluarga. Saya anak pertama, ini kakak saya anak pertama, saya anak yang kedua. Kami berdua saja mengenang orang tua hari ini. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau ingin dikenang anak-anakmu, muliakan ibumu. Bukti malam ini nyata real, bukan cerita, bukan novel, bukan kertas, bukan tinta, bukan pena. Kalau berbakti kau kepada orang tua, anak-anakmu akan berbakti juga. Ustaz, iya. Yeah. Kalau saya tidak berbakti, bagaimana anak saya? Anakmu juga nanti tidak akan berbakti. Loh, kenapa saya sudah dapat dosa di dunia? Kenapa dapat di akhirat lagi? Yang di dunia itu DP-nya. Di akhirat kau akan dapat cash and carry lebih lagi daripada itu yang selama ini tak berbakti pada orang tua bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia Paus datang ke makamnya doakan dia Allah laha